Klik kanan, kemudian tekan Run as Administrator. Ah, nanti akan muncul layar seperti ini. Ah, seperti ini. Ini adalah layar OBS-nya. Dan se dan sekarang Ubarek Channel menyampaikan ilmunya ini melalui OBS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Mubarak Channel Saya doakan kepada Anda Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang sakit Saya doakan agar segera diberi kesembuhan Agar dapat beraktivitas Seperti biasanya Pada kesempatan ini Mubarak Channel akan memberikan sebuah ilmu kepada anda bagi pemula bagaimana atau tidak tahu cara menampilkan layar PC atau laptop anda bagi youtuber sehingga apa yang anda sampaikan hanya terlihat layarnya saja. Baiklah, pada kesempatan ini sebenarnya kita harus mempunyai aplikasi dimana Mubarak Channel menggunakan aplikasi OBS Studio. Ini bisa anda dilihat di sini. Bagi anda yang pemula bisa mendownload di google chrome ataupun yang anda miliki di laptop atau firefox ataupun yang lainnya saya mau buka di google ini bisa dibuka kemudian di layar pencarian ketik obs kemudian klik tekan enter ini akan muncul akan muncul banyak ini akan muncul semuanya tapi pilihlah yang atas open broadcast software OBS di mana linknya bisa anda lihat di sini ini kalau anda ketik lengkap ya HTTPS kemudian ofproject.com nah ini klik ini prosesnya ini akan tampil tampilannya seperti ini kemudian di sini ada pilihan Windows macOS dan Linux ini sesuai apa yang ada yang atau andai pakai sekarang ini berhubung saya menggunakan PC atau laptop maka saya tekan Windows nah ini prosesnya nah, di pojok kiri bawah ini ada masih proses ya masih proses untuk lamanya proses ini tergantung pada PC atau laptop anda ya kapasitasnya atau gimana itu tergantung kepada PC atau laptop anda kemudian setelah sudah terdownload klik tanda ini kemudian tekan Open muncul seperti ini seperti yang saya terangkan di awal tadi akan muncul seperti ini OBS-nya OBS-nya kalau diklik cara mengkliknya dengan mudah gampang adalah klik kanan kemudian tekan Run as Administrator ah nanti akan muncul layar seperti ini ah seperti ini ini adalah layar OBS-nya. Dan se dan sekarang Mubarak Channel menyampaikan ilmunya ini melalui OBS ini. Ini yang ini seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita harus menyetting OBS ini. dimana di OBS ini ada bisa Anda lihat di sini ada scan Source, Audio Mixer, Scan Transition, dan Control. Di atas juga ada File, Edit, View, Docs, sama seperti ini. Pertama, kita Scanners. Ini yang perlu kita tambah adalah cara untuk menambahnya. Biasanya saya menambah ini, Add. Maka untuk tulis Scan ini. Ketik Rekam. Rekam ini karena saya sudah menambah rekam maka setelah itu klik ok tapi kalau saya sudah ini saya cancel saja bisa ya tambah-tambah lain bisa anda tambah recording atau apapun bisa-bisa di sini anda ketik tapi saya tidak menambah kemudian di source ini bisa anda tambah kalau bagi pemula, maka ini adalah display capture. Nah, ini perlu anda masukkan, ini ataupun anda menambahkan audio, audio, audio. Kemudian, oke, okay. saya tidak akan ini kan, karena saya sudah menambah ini. Kemudian di di layar Audit Mixer ini ada tanda-tanda seperti ini, ini adalah suara saya, ini tandanya Anda bisa melihat di sini, klik Properties, nah ini yang di device yang saya gunakan adalah Microtone High Definition Audio Device, dimana yang saya gunakan sekarang adalah itu sesuai dengan apa yang anda miliki kalau anda tidak punya atau menggunakan ini, maka gunakan default Maksud saya masih menggunakan microphone Hai. bawaan ini saya klik selatu klik ok klik ok ya karena saya sudah punya saya cancelkan saja kemudian di scan translation ini ada durasi ini Silakan Anda terserah Anda durasinya. Saya pakai durasi 300. Ini ya, oke. Okay. Kemudian di pojok paling kanan ini ada kontrol, kontrol kemudian kita bisa melihat di setting setting ini ada tampak kemudian di general klik general kemudian di sini ada general output source Projector system uh, sentry kemudian banyak lagi ya di bawahnya ada preview import studio nah ini untuk language bahasa ini tetap inggris ya ini terserah anda anda bisa pilihannya banyak tapi saya inggris aja kemudian di Timesnya nya ada default saya tidak merubah nah saya ini saya ini kemudian tidak perlu saya centangkan kemudian untuk out, output saya centang so confirmation dialog when stopping recording karena saya untuk recording ya kemudian di source element snapping nya ini saya buat enable untuk snap sensitifnya ini bisa sesuai ini saya apa yang sesuai yang anda inginkan saya cenderung ke 10 kemudian centang snap source to edge of screen centang lagi snap source to order sources. lanjut kita ke bawahnya sistem tray Centang aja enable-nya centang, yang review nggak usah. Kemudian mode-nya centang show program label. Kemudian multivuf ini anda centang semua ya, centang semua. Setelah itu klik di bawah ini, di bawah ini ada ini, klik modi apply, klik tapi baru oke ini tidak terlihat di layar, kemudian di output, di output di streaming karena saya menggunakan satu mic maka saya centang satu tapi kalau anda ada lebih dua atau menggunakan bantuan lain maka ditambah sesuai banyaknya ini kemudian untuk encodernya saya memilih x264 untuk rescale outputnya anda centang ya ini ada pilihannya banyak anda centang saya 13667 624 kemudian beli centang ini kemudian untuk red controlnya ini banyak pilihan ada CBR, ABR, FBR, CRV saya milih CBR kemudian untuk bitrate nya banyak pilihan ada yang membuat 3000, 7000 70.000 bahkan 5000 saya standar saja 2500 kbps kemudian untuk keyframe nya kosongkan saja dulu kemudian untuk CPU Usec Preface untuk ininya banyak pilihan Ultra press, press Very Press Faster saya super fast ya super cepat kemudian untuk profile nya bisa anda ganti best main karena saya ingin lebih bagus saya high kemudian untuk tune nya pilih saja non ini ya kemudian sama dengan ini apply dan oke okay, di sini tidak terlihat di layar kemudian untuk audio audio audio ini bisa anda lihat ini sama dengan saya banyak pilihan di desktop audionya, speaker disini sudah di ini saya sesuai dengan bawaannya ini. Untuk yang desktop audionya karena saya cuma satu, maka yang keduanya dis saya disablekan ya. Kemudian di meters, di dash rate nya ini faster, ini banyak pilihan juga. Saya ada medium, ada slow, saya pilih faster untuk pack Meter Tipsnya, saya pilih sample pack di sini juga banyak pilihan ada dua di tempat saya ada dua tapi saya pilih sample pack kemudian untuk advance nya ini banyak juga ada tiga saya default ya tidak terlalu perlu kemudian saya centang disable windows audio docking nya banyak di bawah ini kalau untuk hotkey ini saya kosongkan saja tidak saya centang atau ini tidak saya rubah sama sekali. Semua sekali, untuk videonya ini banyak ya. Ini untuk best nya pilih sesuai dengan bawaan. Kalau saya sudah bawa, saya cenderung milih 1280 kali 720 ini standarnya YouTube ya untuk output scalenya sama ini tidak saya rubah kalau bagi pemula bisa dicentang di sini kemudian the scale filternya saya pilih bluebook kemudian untuk command face nya saya buat 30 di hotkey ini banyak ya tapi saya tidak merubah sama sekali tidak ya, ada yang saya merubah tidak ya, saya hapus tadi di output juga bisa dilihat di recording ini recording tipe size, tipe standar berhubung karena saya ini lagu tadi tidak bisa diganti ini standar kemudian recording part nya ini dimana anda menyimpan ini bisa anda di browse-nya kemudian ini akan lihat audio track-nya pilih centang satu untuk record formatnya saya pilih MP4 atau MP4 kemudian di reskel output-nya sesuai bawaan yang semula tadi ya di atas tadi 1366 768 Kemudian ini red control sesuai tadi CBR blade-nya yang pertama tadi 2, 2500 kbps CPU-nya super fast profile high tune-nya non. Ini sama sama seperti tadi ya, gitu. Kalau sudah diklik di sini bawah yang paling kanan ini tidak terlihat, ini ya, tidak apply kemudian ok Oke, okay, saya matikan. Nah, kalau sudah di, di setting, maka bisa anda memulai untuk perekaman. Perekaman ini di sini, ini stop ya karena ini saya menggunakan ini sebelum ini tertulis memulai merekam ini setelah anda klik tekan maka akan terlihat setelah merekam klik aja ini minimize. jangan anda matikan ya minimesh nah. ini seperti inilah rekamannya di layar anda ini saya gerakkan kursor saya contohnya bisa anda buka uh, file explorer nah, ini ini bisa anda maksimalkan maksimes nah ini semisal anda membuka local disk nah ini ada ini ataupun local e ataupun di di dokumen nah sini ada punya saya nah, ini bisa ubah saya contohkan membuka ini ya membuka cara ampuh atasi watermark di filmora 12 ini bisa anda lihat di channel YouTube saya bisa anda lihat cara ampuh atasi watermark di filmora 12 ya buka kemudian open klik kanan sebelumnya open week kemudian buka di layar saya ini ada MPC HC ini si proses nah ini dia ini bisa anda maksimalkan nah ini dia jadi apa yang ditampilkan maka akan keluar semua di layar anda ini. Nah, ini saya contohkan saja ya saya contohkan saja bisa dipercepat nah ini dipercepat kalau sudah bisa anda matikan ya atau anda minimiskan ini minimiskan dia dulu, jadi apa yang Anda lihat di layar ini atau Anda otak-atik di layar ini akan terlihat semua, ataupun Anda yang bicara-bicara akan tersampaikan di sini. Anda mau buka PowerPoint, Zoom, atau buat mau buka Nitro ini akan terlihat semua, jadi layarnya ini seperti ini kemudian apabila anda ingin menyimpan untuk menyimpan obis video ini pertama anda buka lagi di sini kemudian tekan stop recording stop recording maka otomatis penampilannya akan berhenti atau yang anda livekan kan ini seperti ini nah, ini karena saya tidak memulai matanya tetap terus berjalan kemudian perlu saya sampaikan juga uh, OBS ini OBS studio ini adalah merupakan program streaming dan perekam video buat kita atau kamu yang suka live streaming kemudian aplikasi ini banyak digunakan oleh para marketer supaya hasil video, live streamingnya di Instagram atau Youtube atau Playford lainnya bisa berkualitas untuk OBS ini adalah singkatan dari open broadcast software terima kasih anda sudah memperhatikan bagi yang belum like dan subscribe bisa menekan tombolnya di pojok bawah kanan Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.